Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah La nabi Bada Sahabat Al-Quran dan percinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dalam rangka belajar mengaji quran Dan belajar cara-cara membaca Al-Quran serta belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Sehingga bacaan kita bisa lebih fasih, bisa membedakan mana bacaan-bacaan yang pendek Mana bacaan-bacaan yang panjang Kemudian mana bacaan-bacaan yang harus diterangkan atau dibaca jelas Dan bacaan-bacaan yang dibaca mendengung dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-266. Kita mulai dan kita menggunakan pada saat ini yaitu irama ros. mana irama ros ini sangat mudah untuk dipraktikkan bagi siapa saja. A'udzubillahiminasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ أولى، أعمى، أعمى، أعمى، أعمى، أعمى، أعمى، أعمى، lahu fiha minkullis samarati wa asaba hul نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Kita baca ulang Kemudian kita bersama-sama belajar Tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-266 Bismillahirrahmanirrahim Ayawaddu ahadukum Antakunalahu jannatum khili wa a'naab Di ahadukum disinikum hukum bacaan ilhar syafawi membacanya dibaca dengan ilhar syafawi atau dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung Ahadukum an taku Di sini an hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tak membacanya bunyi an disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harukan Antaku ku, hukum bacaan karena ada wau sukun yang didahului baris dhammah membacanya bunyiku dipandangkan dua harkat. Al takulilahu jannatum jannah. Di sini hukum bacaan gundah mushaddadah. Karena ada nun yang bertajwid, huruf gundah mushaddadah ada dua, nun dan mim. Ketika ada nun dan mim bertasydid, maka cara membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Kemudian di sini membacanya bunyja dimasukkan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat. Jannah <tuh> tum hukum bacaan idgam karena ada Tanwin Tokmah yang bertemu dengan huruf Idhom Birunnah, yaitu Mim. Huruf Idhom Birunnah ada empat yang berkumpul di dalam yan Yanmoh. Yang pertama Ya, yang kedua Nun, yang ketiga Mim, yang keempat Waw. Ketika Tanwin dan Nun Sukun bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut, maka cara membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harkat. Kemudian di sini membacanya tuh bunitum dimasukkan ke mi sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harkat. Jannatum min nahi min hukum bacaan idzam bi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idhuam bihunnah Yaitu nun Membacanya bunyi mi dimaksudkan kena Sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harukat Minna khiliu khih hukum bacaan matabi'i Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah Bunyi khih dipanjangkan dua harukat naqīlū liu, liu hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin Kasroh yang bertemu dengan huruf idgham bigunnah yaitu wau membacanya bunyi li, dimasukkan ke waw sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat naqīlū wa a'nābā na tajri Nabi bin hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf ta membacanya bunyi b disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harkat wa'a'na bin tajri tajri di sini terdapat hukum bacaan kolkolah sumro karena ada huruf kolkolah yaitu jim yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil. Tjeri huruf kolkolah ada lima yang berkumpul di dalam lafadz Bujedin yang pertama qaf yang kedua kha yang ketiga bak, yang keempat jim yang kelima dal. Ketika huruf yang lima tersebut, sukun, di tengah-tengah kalimat, maka disebut dengan bacaan kol-kolah Ketika sukun berada, huruf yang lima tersebut, sukun berada di akhir kalimat, maka disebut dengan kol-kolah Membacanya dengan pantulan. <tinyuruh> Ri hukum bacaan maktabi'i karena daya sukun yang didahului baris kasroh. Membacanya bunyi ri dipanjangkan dua harkat Tajri mil tah Mil hukum bacaan Ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta Membacanya bunyi mil disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harkat Mil tah tinhal anharu lahu fiha minkullis samarat tahtil anhar kemudian di sini anhar terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha atau huruf izhar Huruf izhar ada enam Yang terbagi menjadi tiga bagian Bagian yang pertama Berada di tenggorokan paling bawah Hurufnya yaitu Alif atau hamzah dan ha Bagian kedua Berada di tenggorokan bagian tengah Yaitu ha dan a'in Bagian yang ketiga Berada di tenggorokan bagian atas Yaitu hurufnya Kho dan gho'in Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut, maka membacanya terang dan tidak boleh mendengung. "Anhar" misalkan dibaca am tidak boleh harus dari "an" langsung ke "ha". "Anhar" di sini hukum bacaan. Maka, kalimi karena ada harkat berdiri pada huruf "ha". Membacanya boleh dibaca dua ketika tidak diwakaf. Dibaca dua harukat. Kalau diwakaf di sini terdapat hukum bacaan mengarit sukun karena ada mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka membacanya ketika diwakafkan boleh dua empat sampai enam harukat. Di sini ada tanda wakaf namanya larangan untuk berhenti kecuali di ayat berikutnya ada tanda yang membolehkan mintah tiha al-anharulahu hu karena ada hak yaitu yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah membacanya bunyi hu dipanjangkan dua harkat lahu fiha Qum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang berjumpa atau yang bertemu dengan huruf kaf membacanya bunyi mi di, di, disamarkan samar antara bunyi nun dan kaf serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harokat, ming jadi samar bukan min tapi ming jadi ng. ming kulit Semaroh tewa ansor behul kibaru. hukum bacaan roh, maka bi'i karena ada harkat berdiri pada huruf roh. Membacanya bunyi roh dipandangkan dua harkat. Semaroh tewa ansor behul roh, Membacanya bunyi so dipanjangkan dua harkat. Karena ada huruf alif yang didahului baris wadha. <Suluh> wa asabahul kibaru walahu zurriyatun du'afa. Zurriyatun tun. Disini hukum bacaan ikhfa haqiqi karena ada tanwin dhammah yang berjumpa dengan huruf dot, membacanya bunyi tun disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat. <tong> zurriyatun <tong> du'fa. Tanda waqaf jaizul boleh berhenti boleh tidak. Ketika berhenti Dua fa fa hukum bacaan ma'arid di sukun. Karena ada ma'tabi'i yang ber, yang didahului Karena ada ma'tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Maka boleh dibaca dua, empat sampai enam harkat. Ketika tidak berhenti di sini, maka di sini hukum bacaan mad wajib ma'tasil. Membacanya dipanjangkan sampai dua setengah alif atau lima harukat. Hukum bacaan majais memfasil. Karena ada maktabi'i yaitu huruf alif yang diawali baris fathah. Kemudian bertemu dengan huruf alif di lain kalimat atau di lain perkataan. Membacanya bunih ha dipanjangkan lima harukat. Rum, hukum bacaan ikhfa hakiki. Karena ada tanwin tomah yang bertemu dengan huruf fa. Membacanya bunyi Rum didengungkan serta disamarkan dua harkat. I'asarum fi. Fi hukum bacaan matabi'i karena daya sukun yang didahului baris kasrah. Membacanya bunyi Fi dipanjangkan dua harkat. Fi hinarum fah Selanjutnya ada tanda waqaf namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Kita lanjut. Kanzanika yubinu Allah lakumul ayati la'an lakum tatfakkaru di sini terdapat hukum bacaan, ada yang menyatakan mad badal, ada yang menyatakan mad taubiyahi. Namun perlu digarisbawahi bahwa cara membacanya itu sama saja dua harf ket. Lafat Allah dibaca dengan tebal, maksudnya dibaca Allah, tidak dibacalah karena huruf sebelumnya yaitu nun beroharf ket domba. Kalau sebelum huruf lafaz Allah berharkat kasrah maka harus dibaca tipis atau dibaca Allah. Yu'bayinullahu lakumul a hukum bacaan mad badal karena ada harkat berdiri pada huruf alif. Kemudian ya di sini hukum bacaan mad tabi'i kalimi karena ada harkat berdiri pada huruf ya. Membacanya bunyi a dan ya dipanjangkan dua harokat. Ayati la alaikum. La Di sini terdapat hukum bacaan harus syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Membacanya di sini mim sukunnya dibaca dengan terang atau kumnya dibaca, dibaca dengan jelas. Tidak boleh mendengung. Karun. Kemudian di sini ditutup dengan hukum bacaan makarit lisukun karena ada maktabi yaitu waw sukun yang didahului baris domah kemudian bertemu dengan huruf non yang disukunkan karena berhenti. Membacanya bunyi run boleh dibaca dua harkat, empat sampai enam harkat. <Syukur> Semoga bermanfaat dan barakah. Jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.